Ya, katanya udah selesai seluruhnya ya. udah tamat harusnya tapi sih yang itu cerita satu ya yang art pertama Oke karena kita tidak punya hina jadi kita hina. Nah ini dipencet-pencet seperti apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa. dipencet <laughs> <laughs> emang banget deh Nah, kita lose-lose ataupun lulus, juga lulus, lulus, lulus, lulus, lulus, lulus, lulus, lulus, lulus, lulus, lulus, ada lulus, lulus, lulus, lulus, lulus, lulus, lulus, lulus, lulus, untuk blue lulus, lulus, kali tak eh. tadi mau gambar meriam kan? Kok. gambar meriam. Okay. pun datang lagi ya? Oke okay. sepertinya tidak meriam kita bikin meriam nih masai, itu okay. yang meriam tuh <laughs> Neo Armstrong take blonde Armstrong Cannon. Masai masai. <laughs> Kok aku. Tuh ada, ada Serika, ada <laughs> Serika. Oh. Kan, um. Anda tidak tidak menyalakan. <laughs> Cih, Oke, okay, game pertama sudah. Hmm? Oke, okay, kita lanjut ke game yang kedua. Ini bisa ya? Eh, ke kebetulan Koyuki. Koyuki. <laughs> rata-rata anggota seminar nih cakep-cakep lucu-lucu pada aja ya lagunya enggak lagu ngespar lagu ngespar tapi yang saya tebak adalah ada ada ada ada siapa oh apakah teori yuka ulang tahun berhasil udah bilang bang? bilang nanti bilang umum lagi mas ini Sama 30 ungu. kali soalnya aku udah dari kemarin udah dari kemarin ngomonganku bener, -bener. aku jadi ngerti jadi ngerti lagi anjir dua biji yuk Koyuki anjir beneran Koyuki oke okay, ini gua pengen juga nih noaa noa noa di sebelahnya Koyuki please. Oh bukan. enggak Nggak baru. Hmm. Okay, masih ada dua kali lagi. Hmm. Ada udah diambil. Oh, itu liatlah sendiri udah tujuh puluh kali full. Uh, aku nanti pass of. Katanya ini. mau mabar, ya eh, jadi enggak. Ini gue kelarin dulu ini, gaca-gaca. Aku nanti pelajarin PA ya pak, PAJP nanti. Eh. Hmm. Trim. Hmm. Hmm. Ambilin doang gak udah gaca. <laughs> okay, okay. Apakah ada trik? Enggak ada. Cah lah please pecah pecah enggak pecah udah ya, yang penting luar pula, pula. temennya yang pulang tuh. ya ada serika beneran Yo. ini udah ada I can see the bagus sama nih mas Uni bagus buat hmm. TP bus Sama kayak sama kayak itu, sama kayak siapa namanya oh, Sare, ini ya. eh, udah lanjut jam lain, lagi main. nyari ini, udah lama juga, dibawa lepternul lekan, tujuh puluh ya, kali itu, keja siapa? keja yang si itu kemarin, yes, kemen, si baru tonton. sadar guys, 52 puluh dua apa yang mau <tik> kaca apa bang? 52 ada ada tiket doang. Kenapa pakai tiket aja enggak nah, enaknya prikon kalau kalau udah 10 nggak bisa langsung multi anjir itu. Oh enggak bisa. Yang hmm. ya? Hmm. Aku enggak pernah sepuluh 10 Oke, uh, lain game, ke game lain. Banyak 12 lama kali. What? Oh, bintang di Bintang 6 kan lebih ini, Bang. Mm -mm. Lebih, lebih apa cepat? Megi. Watashi wa Kita dua kali Ya udah kita dua kali buat <tuk> sejenis benernya lama juga. Apa ya? Gitu, jam? segini bisa bangun jam jam tadi. Hahaha. Oh gak bisa. bintang lima lagi. Kebiasaan ini berangkat berangkat ke Bromo jam satu harus berangkat harus itu dapat sana. ya Oh iya. Ya oh, Lanjut. Dan gua dapat awal Anjir. Jadi jadi mommy. Yang gambar ini, yang gambar apa? Kang jadi jadi puri. Musashi sikan jadi mommy. Musashi sikan jadi daddy. aduh yang gambar itu. kan? Musashi sikan jadi daddy ya. Baby. ini SR semua baru tadi coba deh lihat ini. wah ada umeng, wah ini bisa nih. karena saya ada <laughs> oh basoka power kah? Mm. Ah, enggak, enggak buing-buing ah. -buing. Eh, enggak, enggak buing-buing. Mari lagi. Mana makinanya? Di sebelah. Cebel. Lucky mate. SR terus dari tadi. geser oh, ya normal oh enggak busjetubor <tip> oh, loading lama loading loading lama oh mantap langsung dapat boleh ini enggak des <gülüyor> akhirnya <sukai> ah, ada masai ya soalnya terima kasih itu kali puluh oke banget bang negara gara-gara masai juga gara-gara event dalam rangka yuka ulang tahun yang ke yang ke yang ke 16 eh 17, 17 nah. 14, 14 <laughs> malah turun umurnya, si cowoknya enggak Eng enggak ada yang coba enggak ada enggak ada cowok enggak enggak guys merayakan ada. guys <laughs> Minta oh. diri nih, apa sih merayakan. ada makima, makima, makima, makima, makima, makima, makima, makima, makima, makima, makima, makima, sih, dua palingan Bislah lima jam, please 5 jam. Hmm, 4 jam tidak. Kau tidak. Kau tidak. Kau tidak. Kau si Kau tidak. Kau tidak. Kau sih Kau tidak. Kau si, siapa? Yang 1 jam 30. si, ini, si Aquila. Bully. Bulin empat, dua, tiga, tiga puluh, tiga puluh, tiga puluh, ada ada itu puluh, tiga puluh, tiga puluh, ada puluh, tiga puluh, tiga puluh, yang puluh, tiga yang ini malah. Wa yang UR kalau masa ikan JP, kalau aku server Afrora Afrora, Afrora ya, nggak beda aku Levington 1.5 entah, entah, entah gimana aku Hajime. sekarang nih 1 jam 2 itu apa tuh, Victorio tuh 1 jam 2 Kl, kl bukan uh, itu, BB oh. BB plus ya Hmm. Wah, udah plus, London Q, P, P, eh, nah. Uli. Uli. Uli. Duka, D, Saboya, D, K, D, dapat yang ini, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, D, <tuk> <tuk> nah, Oke, nah ini yang terakhir. Tahu. Nah, dia semoga Nampen ada lima di... jam. Ngapain finish all? langsung lah, finish all. 4 jam, empat jam, empat jam. Udah Lima jam, Ketengah mulai. Lima jam. Haha, ya, oh balas. Enak, baby capek repot. Zara, kami, kami, kami, kami, kami, ini kami, kami, boba kami, kami, kau kami, kami, kami, kami, kami, kami, kami, kami, tapi tapi kami, kami, kami, kami, hot kami, kami, kami, kami, kami, kami, kami, kami, kami, kami, kami, Watashi wa ano baka no oyobaki. Yok yo ada. Waduh. Temen enggak lengkap semua. Hey, ya, maklum lah. saya punya pengalaman buruk kalau soal kolaborasi. Hajimemashite. Kok enggak ada ini? Yang enggak nice. apa? Enggak login do itu doang. Siapa? Shonen. Agreement men sama si Mari itu ide awal. Nyurung dapat fiturnya tuh. Level 98 toh. Level cuma. enggak gua ricut. Oh, Astaga. Ya. Ini ngapalah? Oke. Okay. Eh Sambi yang... uh, sambil. Ntf Sambi. empat Matamu. Hello <tuk> tempat. Oh oh ya apa tadi? Kontrol control kontrol nol. Nol. Ntf Bisa bisa. bisa. Apakah pakai share X, anjir share X. udah lama gak pakai itu <laughs> Udah lama gak pakai share egg, ada ada suara hmm, Apakah langsung ada duduk, ada ada adudu, adudu. pelangi ada ada ada ada duduk, ada oh, duduk, ada ada Red Up, ternyata. Masai, masai, masai hmm. Itu masai, umeng tak mau <laughs> Tidak merestui <laughs> <laughs> Tidak merestui <laughs> <laughs> oh, Tidak Oh <laughs> ya temanmu Ya dapat Iya <laughs> <laughs> <laughs> enggak dapat. Oh, kok meledak? No, no, enggak. Anjir ini Kayak Oke guys, <laughs> jadi itulah gitulah <laughs> gacha dari kita. Jadi adalah gacha buat memperingati ulang tahun Yuka ya, hayasi Yuka. Meskipun beberapa game kita tidak dapat ini tapi beberapa game juga kita dapat karakter SSR terutama Nike dapat power mantep mantap ya. dan ya yang lain walaupun agak ampas sih gak apa-apa Bangku sikit Bang 10 kali ruang Nah itu itu ada ceritanya rencananya gua mau banyak cuman ini Yuka kalian tahu lah Yuka itu perhitungan dia itu marah-marah gitu Uh, senti jangan boros itu sepuluh kali aja itu <laughs> ya udahlah sepuluh kali jadi kalau ba 30 kali aja jadi begitu ceritanya bukan gua nggak mau ya. oke okay, deh thank you sampai jumpa di video selanjutnya <SILENCIO>